Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 499.000 naik Rp 2.000 dari perdagangan kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 1 juta naik Rp 3.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 934.000 naik Rp 2.000 dari harga Selasa, 30 Agustus 2022. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.759.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.579.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.460.000. Sekian harga emas untuk tanggal 31 Agustus 2022.